5 fakta unik tentang Ambon yang dikenal indah kotanya Nona manise banyak hal menarik yang bisa diulas dari kota Ambon dijuluki Ambon manise kota ini memiliki potensi wisata alam yang begitu menawan. Salah satu destinasi yang cukup terkenal hingga ke mancanegara adalah Pantai Ora. Pantai ini langsung berhadapan dengan samudera pasifik, pasirnya putih halus, air lautnya sangat jernih, dan keasriannya masih sangat terjaga. Dari Ambon menuju ke Pantai Ora butuh waktu yang cukup lama, sekitar 4 jam. Namun, Sesampainya di sana, rasa lelahmu dijamin terbayar lunas dengan keindahan yang disuguhkan. Selain wisata alamnya, banyak fakta-fakta lainnya yang menarik untuk diulas. Penasaran apa saja? Yuk, intip ulasannya berikut ini. 1. Punya wisata laut yang menakjubkan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 Tak seperti kebanyakan kota besar di Indonesia, warga Ambon ternyata tak mengenal arah mata angin. Dengan kata lain, penduduk setempat tak familiar dengan indikasi arah barat, timur, utara, dan selatan. Umumnya, masyarakat Ambon hanya mengenal dua petunjuk, yakni kadara dan kalau. Kadara menunjukkan arah ke daratan menuju gunung sedangkan kalau merujuk arah menuju pantai. Selain itu, masyarakat Ambon biasanya menggunakan petunjuk arah matahari terbit dan matahari terbenam. 3. Kota Musik Dunia. Ambon memenuhi syarat untuk terpilih sebagai salah satu kota kreatif UNESCO musik memang telah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal. Bertepatan dengan Hari Kota Sedunia pada tanggal 31 Oktober tahun 2019, UNESCO menetapkan Ambon sebagai kota musik dunia. Ambon bersama 65 kota lain yang ditunjuk UNESCO akan bergabung dalam organisasi jaringan kota kreatif yang saat ini berjumlah 246 anggota. Sementara pendaftaran sebagai kota kreatif UNESCO bertanggal pada tanggal 28 Oktober tahun 2016, Ambon sebenarnya telah mendeklarasikan diri sebagai kota musik sejak 2011. 4. Kota Sejuta Musisi Ambon merupakan kampung halaman bagi musisi-musisi kenamaan. Masuk dalam daftar tersebut tentu saja mendiang Glenn Fredly, Melly Guslau, Utaliku Mahua, Monita Tahalea, dan Daniel Sahuleka. Karenanya, tak heran Ambon kerap disebut sebagai kota sejuta penyanyi. Banyak yang percaya jika bakat menyanyi orang Ambon ditularkan secara turun-temurun. Sejak dulu, menyanyi hampir selalu ada di setiap aktivitas, pertemuan, atau acara sosial di Ambon. Hal inilah yang disinyalir membuat banyak orang Ambon memiliki suara indah dan merdu. 5. Tempat lahirnya senam paling terkenal di Nusantara. Siapa yang gak kenal senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini mulai populer sejak awal milenial hingga kini poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asyik dan melodinya yang ceria membuat senam Poco-Poco disukai banyak orang. Nah, itulah fakta-fakta unik Ambon yang harus kamu tahu. Ada yang sudah pernah ke sana? Tulis komentarmu di bawah. Terima kasih.